Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun dari Utama cell service Bengkulu ya Menyapa Sahabat-sahabat youtube Di penjuru Pelosok Indonesia dari Sabang Sampai Merauke Kali ini kita akan coba Menyelesaikan kasus OPPO A12 Dengan keluhan mati Total disebabkan Karena jatuh gitu ya yang sudah kita lakukan yaitu membongkar mesinnya, kemudian membongkar tutup kaleng ya, tutup kaleng bagian signal dan tutup kaleng bagian IC power sudah kita bongkar ya. Ternyata setelah kita bongkar kita dapati yang mendominasi panas saat kita dicas walaupun tanpa baterai panas itu di area IC power ya. Oke, kita cari kira-kira penyebabnya apa IC power atau komponen-komponen pendukungnya ya. Caranya seperti ini. Sambil kita cas, kemudian kita bahasai di area IC power ya dengan menggunakan thinner ya. Dan disitu ada satu komponen yang mengeluarkan asap. Ini namanya kapasitor, ya. Kita buang saja, kita cungkil hati-hati. Oke, langsung bergetar, ya. HP-nya, ya, langsung saja kita pasang untuk melakukan uji coba, ya. Apakah sudah bisa menyala atau masih ada kendala lainnya, ya? sudah kita pasang baterai dan LCD nya lalu kita coba cas ya ini sudah muncul ya padinya tidak muncul hanya mentok di 0,60 hampir saja ya di USB analyzer-nya. dan sekarang sudah muncul tampilan ngecas di layar ya yang tadinya tidak ada tampilan ya sudah dicoba diganti baterai, juga tidak hidup. Kita tunggu beberapa saat untuk memastikan baterainya terisi atau belum. Kita coba presisikan ya, supaya tombolnya berfungsi. Oke, okay guys, ini sudah muncul lambang oponya, walaupun baterainya baru terisi kira-kira satu -kira pesan ya. Jangan lupa sambil dicas. Kita tunggu sampai Loading ke menu ya Apakah dia meloading atau masih mati hidup Atau Masih ada kerusakan lainnya ya Ini sudah mulai meloading Ada tanda-tanda Kehidupan Nyatanya Oke okay guys Selesai masalahnya guys TS nya masuk Jalan dan Sepertinya sudah mantap. Oke sekian tutorial yang bisa kami sajikan untuk rekan-rekan. Selamat mencoba di rumah bagi yang mempunyai kendala yang sama ya mati total jika dicas panas. Sekian semoga bermanfaat. Mohon diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.